Bismillahirrahmanirrahim Wa bihi mujahidina ta'hirin Kaum muslimin Allah Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci ramadhan Dan ketika ramadhan Allah membebaskan beberapa orang dari neraka Dan itu terjadi setiap malam Ya Allah mudahkanlah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Wassalahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sabbihi ajma'i walhamdulillahi rabbil alamin.